Waspadai Emas Sedang Sideways Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bearish sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1769.27 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983